Minasan konnichiwa Kiseki no chanelu yokosun Minasan ogenki desu ka Ogenki desu ka minasan Oke okay, kali ini kita mau ngapain nih? Mainin Kira-kira gamenya apa nih? Udah ada mangkok udah ada ini apa ya bola bola ada makanan dan segala macam kita kita mau ngapain nih kira-kira nih kita akan memainkan game sebuah game <tuk> yaitu <tuk> Lili -lili. meniup bola <tuk> <tuk> dari mangkok sini sampai ujung sana nanti kan di setiap mangkok itu ada hadiah nih ada, <tuk> ada. Okay, okay. apa ya <tuk> misalnya ini misalnya bolanya nanti di sini, mm -hmm. nah, nanti kita yang makan ini. Oke, Begitu. jadi gitu ya. Jadi Topiok ini kan udah ini. ada banyak mangkok nih ya. Jadi nanti kita apa namanya? Kita tiup satu-satu. Terus nanti jatuhnya itu di mana? Nanti kita akan dapat. Nah kira-kira ada apa aja nih? Hari ini ada apa aja nih? Dolf yang presnya. pertama. Yang pertama. Ada uh, Pak, Tani G -G Pak Tani Gunung, Mbak Tani Gunung. Tepung, oh, yeah. tepung tapioka guys. Nah, yang kedua. Yang kedua? Ada. ada? apa nih, Bos? Ada apa, Bu? Ada, ada nih, puap mie goreng, goreng pedas-pedas. <laughs> Geledak. Ini pedas. Wah, pedasnya pedes. gimana, Ndra? Geledak. <laughs> dan dan yang ke Yang ketiga. Nah, itu ada nih, Oke. tamilan Ada. Nah, ada. Kita nggak diundur sih, tapi enggak bos ya. Ada kita Cheetos, Rasa jagung bakar. Rata. Rata. Nah, Oke. yang ke empat. Ada roti, roti, roti apa ya? Roti, apa ya? roti ya, roti ya. Lah roti, ya roti gitu lah ya. Nah, okay. yang ini nih yang paling spesial. Ini hadiah utama untuk yang. hari ini, Indra. Oh, hadiah utama, <laughs> yaitu ya siapa yang paling bisa nyampe yang mangkok kelima akan mendapatkan uh -huh. dua? Iya, dihitung dulu. dihitung Tuh. dulu, Indra, dihitung dulu. Satu, dulu. Okay. dua, okay. tiga, <laughs> nah okay. ini nah, hadiahnya yang untuk yang terakhir Adia ya hadiah utamanya, ya. Ya, Minas. utamanya ya. ini Minasa oke okay. okay. untuk tapi nanti Indra biar ya. lebih seru lagi nih hmm? nanti tuh kita ini kan apa namanya ini kan udah dapat misalkan udah dapat ini ya. ya Nah nanti udah diambil satu ini hmm? nanti diganti tepung ya oh iya ya. oke okay. jadi nanti kalau udah habis hadiahnya diganti tepung terus kalau yang uh, keluar. keluar nanti nggak dimangkok hmm. itu, itu hadiahnya juga dapat tepung, tepung. tepung. Oke, terima kasih. Gitu ya. Paham ya, paham ya. Paham, paham, paham. Kalau gitu langsung kita lanjut ke game-nya. 1, its 3, 2, Kamu mendapatkan Fomi Gladback. Selanjutnya, peserta selanjutnya yaitu Adul, Adul, Adul Chang, gini, gini, gini. Nah, yuk, Dul. Ah? Ah. Yes, yes. Cing. Adul dekat sini. Capet lagi. Sandra. Takep hmm, kali kau nakep. Ayo! 1, 2, 3 Memang pilihan yang tepat Pilihan lagi. <laughs> Kapan lagi? <laughs> udah, udah Ayuh. Ayuh. Ayuh. Ayuh. Dikit lagi bang balik balik ini, ini, balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik balik ini, ini, ini, ini, ikutin ikutin lah sini semua ikutin nah ini. Ah ini nah ini uang ini usah ayo ada ini kok kenceng ini ini airnya ayo iya tewangi, tewangi, kok 1,2,2,2,2,2 banget langsung bisa, dua kali, Sini Sini Sini restu dia mah Satu kayak mana? Cepat lah Langsung <Tmen Mustang ideas> Banyak banget Mas lah. Aduh di bagianan lanjutnya Lanjutin, langsung langsung. Ya. Yang belum kena suara saya. Next, next, selanjutnya. Air-air. Cepet, Cepet. <ra> Ini agak dinginin makanya, noh. Oh. oh! <laughs> Itu kalau dipulin enak nggak bisa ayo ayo ayo. Itu kalau dipulin Ayo <seksi> ayo, luar luar eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, kok bisa ya tahu juga eh, eh, siap, -siap kan, ya? oh, tak, tak, tak. Yeah. <laughs> iya <Anjir. laughs> Ini, ini nyampe ini, nyampe satu nih. Gak, gak nyampe sini, Udah lagi lah, apa -apa ini. <laughs> Next Tepal, apa -apa, loh, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> wah itu kasih samurannya tepul gak apa-apa loh oke wah gitu next, next apa net? Ayolah, tiga lah ini <tuk> <tif> <tif> Hei, nah, setan. Hai, nih. Nah, Naik. Ikit. Akan kah kembali Berpindah. Wah, Wah anginnya ini, anginnya ini. Oh, jangan kentutlah. Gue, <tif> jauh-jauh. <tif> <|ja|> dr. Drah, kamu perhatian banget? Di pundel oh. wow. um. Next! Ini di ya, 5 ini soalnya Bismillahirrahmanirrahim Plainnya? Nah, enggak lama! Pertanyaan, sumpah. Terlalu. Kabir, kabir. Oh Kenapa? Kok pedes ya? Pedes, Itu baru tangguh, sumpah. Aku mending itu hijau. Itu telur. Cepatlah. Tiga, dua, satu. Ayo, ngasih dia tahu. ayo dong. Ayo Dulu dulu dulu, bapak itu, Raya itu kena yang tepung, bapak lih <laughs> nah, semua dong cepat cepat <mess> Sinanin, <enak>. cepat cepat cepat woi Oke, asli. itu tetap diganti. Oh no, oh no, oh no, no, no, no. What the fuck? <laughs> <laughs> Ah, Asli <SILENGALAN> yang... oh, <SILENGALAN> udah... lu dia enggak pernah lu dapat yang is. Tapi laki dia enggak tahu entar lu. Selanjutnya Mas Dewan. Mas Dewan. Ayo lah. Langsung tutup aja. Soalnya udah udah yakin apa enggak orang. Oi. Kan ku bilang langsung tepung. Ihih. Oke, Mas. Kurang rata ini. <tuk> <tuk> Ayo, cantik rata-rata. Aran. Ararar. Itu orangnya Kasih dul suapin dul. Husar. Uh, uh boleh. <tap> <tap> <Puping munceng> <tap> Ini pun boleh ini. Oh Eh yeah. ah, iya, ih, ih, ih, ih, ih, urung ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, langsung yuk! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! ayo Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! Mantap! cepat cepat. Mantap! ayo Mantap! pasukan. <tongan> ah, ayo, ayo. <tongan> ayo, ayo. <tongan> ayo ayo. ayo ayo. Ya! <tuk> atasnya. Atasnya Selanjutnya. <tuk> Selanjutnya. <tuk> Waaah Perc depan dulu ada depan dulu What? Dapet dia dapat tepung Dapat dia tapi ya habis ini masih masing terus. BANG! BANG! <laughs> udah rasa Urengan <laughs> Next Tambah, tambah, tambah hampir sedikit lagi Ini <laughs> tadi udah berapa putaran? <laughs> Yo, Ush. Ini apa atar nih? <laughs> dali <Pekedali> angin <laughs> tepung apa, ya. keringetmu? <Aku> <laughs> tepung ya. <laughs> tepung ya. <Aku> ini kecil <laughs> <Tepung> <laughs> Hahaha Merah-merah dulu merah dulu Hahaha oke lah Gitu Oke. Masih, masih, Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, masih. Cuma. Cuma lagi yuk Masih, Masih, Masih, Masih, nih, Masih, nih Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, Masih, bukanya masih belum ah belum putih, <laughs> eh habis habis habis, habis, habis. Ini habis masih ini masih. masih cukup ini <laughs> aku suapin aku suapin kamu merem lah lagi belum belum habis belum habis belum habis nah belum habis belum habis ini <laughs> udah habis kopinya sudah habis kita buang dulu nah sekarang ini ganti tepung guys mau jadi tepung ya? <lug> <Boys>! <lug> oh, semua itu belum capek dah mana ada yang capek sini Tai oh memang bang kiknya Pasti cewek <lug> udah langsung aja langsung aja tepuk. Langsung <laughs> tepung merem dong, Langsung tepung adera. Asung, adera. Asung, adera. <tuk> dapet itu ya. Oh, Ayo asem. Tangannya Sandra Tapi kayak, Akhir ambog <tuk> <tuk> <tuk> ya si ya. ya, <tuk> Tipe <tuk> <tuk> selesai dua belas, tipe tiga belas, tipe tiga belas, tipe tiga belas, tipe tiga belas, tipe tiga terakhir. terakhir. terakhir tiga Tak, nah, kenapa kalian nyampe? Tekan gini. Tweet ya, tweet. Iya, iya. Waaah! Jadi mungkin sampai di sini ya video kita kali ini ya. Tapi kita ngapain sebenarnya? Kita tahu juga, pokoknya mainan tuan main main tepung, tepung, tepungan. Kita korban game viral ya. Oke, oke guys itu tadi mungkin kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Ya, mungkin bagi kalian yang pengen apa namanya usul game apa lagi gitu yang bisa kita lalin bareng-bareng gitu boleh nanti usul di kolom komentar ya, ya. kolom komentar ya. Oke, jadi uh, kalau belum subscribe jangan lupa juga untuk Subscribe, subscribe. nah kalau udah subscribe jangan lupa lagi untuk like, like. kalau udah like lagi lagi untuk share, share. jadi share. yang lengkap ya <laughs> yeah. jadi jangan lupa kita akan ketemu lagi setiap Hari Kamis, dan satu Jam 6 sore Hanya di KFC, kamu channel dan selalu berdiri ke China. Aduh,